Perhatikan, musodikon yang membenarkan. Jadi, maksudnya Al-Quran ini yang membenarkan, atau dengan kata lain, sama lah ya, sama akur. Lima maakum kepada apa yang sudah ada di kalian. Cik no, orang Bani Israel, kitabnya kitab naon tau-tauret jadi yang dimaksud begini musadikon nih Al-Quran harus-harus iman kamu kepada Al-Quran Al-Quran ini membenarkan kepada kitab toret yang ada di tanganmu itulah lima teh. membenarkan sama isinya dengan toret dengan apa? dengan jabur sama maka kamu harus beriman dan percaya <tuh> La ilaaha la illallah. rasulullah. Allah Allahu Allah Allahu akbar. Allahu Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi اللهم صلِّ sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad walhadirat Alhamdulillah Melalui Fasilitas Kodok Kali Irodat Allah Kita semua bisa Bertemu, bertatap muka Kembali, bisa berkumpul Bersama-sama Di tempat yang mulia ini Setelah kita melaksanakan Ibadah, sholat maghrib Berjamaah Dan InsyaAllah Sambil kita menunggu datangnya waktu Isya Kita manfaatkan waktu ini dengan istiqomah setiap malam Rabu atau selasa malam Mudah-mudahan niat kita, ketulusan hati kita semuanya dijadikan ibadah yang makbul Duduk kita, baca Al-Quran kita semoga menjadikan sebagai amalan solihan amal yang soleh, amal yang baik dan amalnya semoga menjadikan penyelamat bagi ibu dan bapak sekalian, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Amin. Allahumma ya Allah ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan eh, tadarus kita, walaupun hanya satu ayat kita keburunya aja. <coughs> Kalau tidak salah, wa aminu ayat ke-40. 41 ya. <coughs> wa aminu bima anseltu mosod di kolima maakum. Walata kuno awala Coba kita. Berjamaah, bareng-bareng baca satu ayat. Mudah-mudahan ini ayat menjadikan kendaraan bagi kita semua. Keselamatan. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Yo, bangat sekarang Wa aminu bima anzaltum Wasalliqan lima ma'akum واللقاء الذين آمنوا، taru bi ayati samanam qalilau wa in iya yafattaqun Itu ayat ya wa <tuh> aminu dan berimanlah kamu bima anzaltu kepada masih kepada apa yang sudah aku turunkan musaddiqo yang membenarkan lima ma'akum lima ma'akum kepada apa yang ada padamu musyadiqon tingkahnya membenarkan lima ma'akum kepada apa yang ada padamu walata kunu dan jangan kamu awwala kafirim bih Menjadi orang yang pertama kufur terhadapnya, walau tak dan jangan menukarkan kamu sekalian, biayati kepada ayat-ayatku: "Tamanang kolila kepada harga." yang rendah atau sedikit. Wa iyaya fattakun dan hanya kepada Akulah kalian harus takut. Jadi bertakwa. <tuh> Wa aminu dari amanah ya. Artinya im, iman. Wa aminu bima anzaltu kalian harus beriman kepada apa yang telah aku turunkan. Yang dimaksud yang telah aku turunkan itu adalah Al-Qur'an. -Qur, Al Ini ayat ibu bapak khitobnya memang kepada Bani Israel tapi masduk isi daripada ayat ini menyeluruh kepada seluruh manusia yang ada di mana saja sampai akhir, akhir zaman. Jadi perintah ini bukan hanya untuk orang-orang Bani Israel saja, tapi termasuk kita semua yang sekarang hadir. Minimal kita ini mendapatkan suatu taukid atau pengukuhan supaya lebih kuat iman kita terhadap Al, -Qur, Al Qur'an. Wa aminu dan harus beriman kalian, harus beriman kalian. Bima Anzaltu kepada apa yang sudah atau yang telah aku turunkan yaitu Al, -Qur, Al Qur'an kalau kita kembali kepada bahasan iman ya Bu iman itu adalah yang pertama ikroru bilisani yaitu berikrar melalui lisan kita ikrar bahwa kita betul-betul mengimam kepada Al-Qur'an betul-betul iman 100% tanpa ragu-ragu terhadap Al-Quran itu harus diikrarkan. sering kita baca atau sering kita dengar Rodi tu billahi robba wabil is wabi muhammadin nabiyaw wabil qur'ani Imama itu merupakan satu ikrar seorang muslimin, seorang mukmin yang sudah beriman dan meyakini keimanan terhadap Al-Qur'an dengan mengikrarkan bahwa Al-Qur'an itu imaman sebagai imam. Was ini ikrar ini merupakan janji Janji kita kepada Allah Bahwa kita akan menjadikan Makmum terhadap Al-Quran -Qur, Al Jadi Al-Quran ini sudah kita ikrar semua Kita makmum Al-Quran sebagai imam Kalau dilihat secara real Di dalam solat, Kalau imam ini duluan imam Apa duluan makmum bu, bergeraknya Mau ruku duluan imam atau duluan makmum, imam. Jadi si simakmum ini ngikutin imam. Imam ruku makmum, ruku. Imam sujud makmum, sujud. Nah begitu pula ketika kita menjadikan makmum dan bermakmum kepada Al Quran, mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Al, -Qur Al Quran kalau Al-Quran perintahkannya harus merah ya kita merah harus kita putih ya putih kalau kata Quran harus diam ya diam kata Al-Quran harus berangkat ya berangkat jadi apapun perintah Al-Quran mau itu berat mau itu jauh mau itu ringan maupun itu gimana rasikonya, karena ini perintah Al-Quran hakikatnya perintah Allah maka kita sudah ikrar janji kita akan mengikuti apa perintah Al-Quran Quran. Bahkan dalam ikrarnya, ibu kita sebagai mukmin, kita tidak boleh memilah dan memilih perintah Allah. Dipilih mana yang ringan, ambil kita yakini yang enggak ringan, yang berat-berat, tinggalkan kita juga tidak yakin kebenarannya. Itu menambah. Barang siapa orang yang mengimani kepada setengah atau sebahagian ayat dari Al-Quran, Pakon kafar, maka orang itu termasuk kofur. Ya, kita harus semuanya diimankan. 6,666 ayat, 30 surat 140 eh 30 juz 114 surat itu harus maksimal kita iman 100 persen. Nah urusan pelaksanaannya urusan kita melakukannya perintah Al-Qur'an boleh dicicil. Ya, sesuai dengan kemampuan masing dengan situasi yang kondisi yang kita hadapi itu ya tidak harus semuanya langsung Begitu kita meyakini bahawa Al Quran ini ibu bapak betul benar kodi dalilnya pasti tidak bisa diragukan lagi dan tidak harus mang-mang lagi. Nah imannya harus seperti itu, namun pelaksanaannya mahboh boleh-boleh saja kita apa satu satu umpama kata Al Quran wa anfiquu mimma tuhibun Al Quran Wahai orang-orang mukmin, harus berimpaklah kalian, apa yang kalian sukai. Jadi, impak itu sesuatu yang kalian cintai. Yang harus diimpakan itu dengan sesuatu yang kalian demenin. ya? Apa yang paling demen? Apa yang paling demen? Umpama, bogak baju, insya kita punya baju ada lima. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Mana yang kita demen? Hah? Mana yang kita ini apa lebih suka terhadap baju itu? Hah? maka keluarkanlah kata Al-Qur. Keluarkanlah kira-kira seperti itu ibu. Cok nukamari ibu. Bahasa bekas apa? Lebaran. Ibu masih bagus. Berarti yang harus diberikan kepada orang yang memangnya harus dibantu itu bukan yang sudah lesulete, apalagi sudah sobek. Kan <laughs> kita pilihan-pilihan yang ini, kita cek bapak teh. Mah, kasihkan aja itu sama tetangga. Tetangga ini kelihatan nggak enggak punya baju, juga ganti-ganti. Ya udah aja kasihkan. Mana yang mana tuh? Ini aja. Enggak usah itu membagus nah, <laughs> itu aja. tuh yang sudah sobek tuh kasihkan. Nah, gitu kan. Jadi milih dan milah apa yang kita akan diberikan. Teh kita teh milih yang sudah tidak kepak kepake. Bisa enggak? Ya bisa. Enggak apa-apa. Mungkin di kita ini dianggap sudah tidak berguna, sudah tidak kepake, kita juga sudah tidak suka terhadap pakaian ini. Mungkin kalau di hadapan orang atau di tangan orang lain mah ini teh baju yang bagus. Ya, ketika kita berikan Wah, alhamdulillah kata yang menerimanya teh. Kenapa? Karena itu bukan kita tidak bisa melakukan mimatuhibun. Ya, bukan tidak bisa melakukan kata Allah harus mengimpakan sesuatu yang kalian suka. Ya Allah belum bisa, ya kan? Belum bi. Tapi iman terhadap ayat itu, tapi meyakinkan terhadap itu benar. Kalau memberikan harus yang lebih baik. Baik. Seingat kiai nerangin ini. Kiai kayak dulu kan kiai punya ayam apa yang bagus suaranya itu? Ayam pelung ya, Bu ya. Yang suka diklat di atas itu. Suaranya diambilnya bukan dagingnya tapi suara suaranya. Kata Pak Kiai ke speaker ceramah, "Ibu-ibu, ibu-ibu kalau menginfaqan harus dengan harta yang kita sayangi itu harus diberikan. Apapun terkecuali mungkin istri. Gitu ya. Jadi harta benda yang kita sayangi itu yang lebih baik itu diimpak. Dan tidak akan dapat kebaikan dari impak itu sendiri. Kalau seandainya tidak memberikan apa yang kita sayangi. Nah, aku ingin, aku, saha, aku bojo nah, di bumi. Gitu betulan itu ayamnya ayam bagus itu ya yang bagus nah, udah ajalah lah Kata Kang Haji juga harus dikasihkan apa yang disayangi ini mungkin ayam ini yang paling dicintai sama Kiai itu ayam ini yang paling disayangi saat ayam itu selesai pengajian pulang ke rumah ayamnya sudah enggak ada tanyain sama istrinya mah kemana ayam kita Udah diinpakin, udah disodakokan Kepada siapa? Pada orang itu Tetangga kita membutuhkan Kok kenapa? Itu yang kan Bapak sangat cinta, sangat sayang Terhadap ayam itu, kan Bapak tadi Ceramah, kedengaran Bahawa ceramah Bapak ini Harus memberikan apa yang kita sayangi Ya itu yang paling disayang oleh bapak ayam yaitu eh, itu membuat orang lain kita mah belum mampu gitu kan? itu mah buat oh, orang lain katanya buat bapak-bapak dan ibu-ibu kita mah belum mampu kata aja ngante berarti iman terhadap ayat itu yakin dan percaya cuman belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan melalui ayat Allah Subhanahu Allah kerek bisanya mematun fiqun berinfaklah kalian dari sebahagian harta kalian kan ah ya, ayat ayat noeta tidak harus yang dipika apa disayangi dicintai tidak jadi kita bisa baru ayat ini satu satu ya jadi semuanya diimanin bahwa Al Quran itu benar betul koti tidak boleh diragukan lagi tetapi pelaksanaannya itu bisa dicicil ya sesuai dengan kemampu kemampuan enaknya begitu Bu ya kalau sampai meninggal tidak mampu ya yang apa-apa karena kita suah aminu iman pertama iqraru bilisani itu kita harus ikrar bahwa Al-Qur'an itu sebagai imam awas ini udah janji nih ya Al-Qur'an sebagai imam yang kedua i'tiqadu bil apa iqraru Uh, yang kedua tasdiqu bil qalbi. Ya, itu iman. Jadi orang yang beriman itu terhadap Al-Qur'an pertama sudah ikrar melalui lisannya, yang kedua tasdiqun bil qalbi sudah membenarkan melalui hati hatinya. Yang dimaksud membenarkan atau yang dimaksud dengan tasdik itu dua. Ya yang dimaksud dengan tasdik itu dua yang pertama iddian yang kedua kobulin iddian itu adalah pengakuan yang sempurna sudah diaku ya diaku betul Quran ini benar aturan benar ini Al-Quran sebagai syifat benar Al-Quran sebagai imam sudah diaku bu ya ada pengakuan dalam hati Ya Allah saya sudah mengaku bahawa Al-Quran ini akan menjadikan sebagai apa hudan Menjadikan sebagai pedoman bagi kita manusia di muka bumi ini Kalau kita ini tidak berpedoman kepada Al-Quran maka kita ini akan celaka dunia dan akhirat Pak Jangan tinggalkan Al-Quran Jangan tinggalkan apa kebenaran Nanti kita akan celaka ini sudah diaku dalam hati ini. Nah, sudah diaku setelah kita mengaku bahwa Al-Quran ini sebagai imam, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, kemudian ada Qabulin. Apa artinya Qabulin? Menerim, terima. Kan ada yang hanya mengaku, tapi itu bisa, itu tidak bisa menerima. Ada. Seperti ibu, ada seseorang. Si pulan ini memang suami saya. Tapi pas pulang ke rumah, enggak usah pulang ke sana ke sana. Enggak bawa apa-apa, itu enggak enggak diterima, enggak diterima. Diaku suaminya, tapi pas pulang enggak diterima, enggak diterima. Jadi Al-Qur'an ini ada orang yang mengaku benar Al Qur'an itu, apa? Pedoman. Benar Al-Qur'an itu apa? Uh, sebagai imam, nah, ketika Al-Quran datang membawa perintah disampaikan oleh para nabi dan para rasul, bahkan ini kau tidak ada tidak bisa menerima. Nah ini mah nanti dulu atuh, urusan jakat nih, ya nanti dulu nih. Al-Quran ini memang benar betul Al-Quran ini tapi urusan ini nanti dulu nih ini mah. Saya tidak akan menerima begitu saja, nah, ada orang seperti itu, ya. Suruh salat Nanti dulu salat ini. Nah itu benar Al-Quran ini perintah Al-Quran. Tapi kabulnya menanti dulu gitu kan. Nah ini ada maka diseratkan. Iman ini ada tasdikun bilqolbi. Arti tasdik itu ada dua. Yang pertama adalah iddian. Yang kedua kabul. Hati lah di dalam hati yang ketiga yang disebut dengan iman ini yaitu wa'amalul Arkan ya wa'amalul bir diamalkan dengan seluruh anggah kita semuanya mata, telinga, lisan, hidung tangan, kaki semuanya seluruh anggah kita ini harus mampu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran ya Mata ini harus betul-betul kita jaga Jangan sampai matanya jelalatan dan sebagainya Melihat yang tidak harus kita lihat ya. Lisan ini kita harus betul dijaga ya. Kenapa? Karena banyak orang yang disebabkan dengan lisan menjadikan celaka dunia dan akhirat Buah bibir ya kan? Lisan itu kecil operasionalnya lu, luas Mudah dibengkak dan dibengkok, gitu kan? Jengkol ayam usumna tapi ekol mah kadang-kadang bisa dibikin di mana saja dan kapan saja. Ini lisan, bisa bohong, bisa jujur, bisa gimana, bisa begini. Jadi ini dengan li, lisan bisa menyakiti orang, bisa menyungguhkan orang. Ini dengan li, lisan. Maka seorang Muslim itu lima lisanu. Barang siapa orang yang disebut dengan Muslim itu orang yang bisa menjaga lisan lisannya, lisannya kan kata rasul disampaikan kalau seandainya nih kalau seandainya bicara tanpa ada manfaatnya lebih baik apa? diam, paleasmut. Ya. Jadi orang-orang aya -orang, kalau tidak ada manfaatnya kalau tidak ada gunanya berbicara apalagi hanya menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, menyindir orang lain. Apalagi seperti itu lebih baik, apa Pal Yasmut lebih baik di diam saja, diam itu mutiara ya. Bagi orang yang berbicara hanya menjadikan murka dan ke, dan keinkaran Makanya orang-orang menjaga lisan ini lebih baik, lebih baik saya ingat bahwa ada seorang perempuan nanti di akhirat, Bu. Seorang perempuan, kalau dibilang Bu Hajah, boleh karena ke tanah sucinya sudah mondar-mandir apalagi umroh karena orang kaya ya orang kaya baca Qur'annya rajin hadiri pengajian itu bukan hanya satu majlis ta'lim dimanapun majelis Taklim jauh juga dikejar bu dihadiri oleh si ibu itu ternyata di akhirat ketika beliau itu dengan banyak amalnya dengan amal ini banyak solat, amal tahajud, amal ngaji, amal taklim, gimana banyak sudah merasakan, meyakinkan bahawa akan masuk surga Ternyata malaikat diperiksa oleh malaikat Iaitu punya amal apa? Punya amal pal yu'di Dia itu ketika berbicara itu 10 orang sakit hati Dimanapun dia berbicara pasti orang ini sakit hati yang dia diberbicaranya apa itu dihinakan, apa itu dianggap sepele jadi menganggap sepele orang dengan kesombongannya dengan hartanya yang meluah-limpah sehingga dia merasakan bahwa dia ini paling hebat dan paling kaya sehingga orang lain ini dilihat dengan sebelah mata kadang-kadang musofaha pun di luar musofaha pun jabatan tangan pun kadang-kadang jab -kadang tangannya dipegang wajahnya kemana Ya kan? Tidak mau ketemu dengan orang fakir, tidak mau ketemu dengan orang bodoh, tidak mau ketemu dengan orang yang hina, pengennya orang yang selevel lepel saja. Ya kan? Senyuman itu mahal. Diberikan hanya orang yang tertentu, kalau orang yang selevel saja yang kayanya sama baru senyuman keluar. Ya kan? Rangkulan pun diiringi dengan rangkulan Ajakan pun keluar dari lisannya silahkan mamfir kalau dengan orang-orang yang selepel Berangkat pun kalau tidak dengan orang yang selepel tidak mau Mau undangan saja juga nggak mau Ya, Kenapa? Karena tidak ada teman yang sama Ini di hatinya mungkin ada sesuatu pak Di hatinya mungkin ada sesuatu ganjalan kata Rasul sampaikan ya, kata Rasul disampaikan, barang siapa ada sesuil pun di dalam hatinya, rasa tak kabur, layad jannata, orang itu tidak akan masuk ke dalam surga, ada sedikit saja, apalagi besar, sedikit merasa kita lebih dari orang lain, sedikit kita merasa hebat dari orang lain, baik harta, ataupun tahta, ataupun ilmu, ini layad khulul jannata, kita ini tidak akan masuk surga, si ibu ini telah yang mau masuk surga kata malaikat wah oh, bu jangan dulu dong ya gitu kan emang ibu mau masuk surga punya apa nih saya tahajud nih oh boleh Nih saya ini apalagi Nih saya ini talim boleh Nih saya pengajian boleh baca Quran duha dan sebagainya sholat sebagainya oh, banyak amal-amalan cuman ibu ini banyak orang yang sakit hati dengan lisan ibu banyak orang yang merasakan tersisih dan terkeculin de, de, de, terkucilkan dengan akhlak kubihah ibu Maka dengan itu ibu tidak akan masuk surga Semuanya hapus dengan menyakiti orang lain Dalam hadis muhtarul hadis dikatakan lewat itu dalam Rasulullah ibnu Azailami Riwayatnya bahwa seorang ibu tidak masuk surga Walaupun banyak amalnya karena mereka ini adalah blow ini yaitu sering menyakiti orang lah. Maka ibu jangan Bu ya, pikir-pikir dahulu sebelum kita berbicara. Ya Bu kan? Hati-hati dahulu sebelum kita bertindak ya. Apa enak kita kalau diginin? Kan nah, gitu kan? Silamnya kalau kita mau mencubit orang cubit dulu. Cubit dulu loh kan? Kalau kita dicubit sakit, orang lain juga pasti sakit. Ingat Bu kemuring anu nini wae heula kada jang percaya hari ngaji kitab mah percaya hari ngaji Quran mah cenah ka teh pun nini kada bisi bisa ngaji diri Hari ngaji ngaji kitab ngaji percaya dah mah santren percaya dah diajar anggur emak sekolah tara rese ngan kudu bisa kadituna kudu bisa ngaji diri ngajenan Ya, ngajenan, ngahargaan, ngamuliakkan orang lain, tawadu di hadapan orang. Ya, kalau orang yang tawadu itu semakin tenang senang, bu, ya, nggak usah harus jadi imam selalu, nggak usah harus jadi di depan selalu, nggak usah harus jadi apa, ceramah selalu. Kali-kali kan kita teh, jadi imam, kali-kali, jadi mak? makmum, gitu kan. Maka saya di tempat saya jadi imam, jadi imam. Terus sebab ini, ya harus jadi mamum ada sahabat saya Pak Sofyan. Saya jadi mamum kan enak, itu kan enak. Kali-kali kita ini apa, eh, ngajar ngaji ya. Atau sebulan sekali saya ini punya guru hadir gitu menghadiri majelis taklimnya, itu kan di pondok. Ini supaya apa? menghilangkan ketakaburan, ternyata ilmu itu semakin kita selami semakin dalam. Ilmu itu semakin kita seberangi semakin luas, Pak. Coba aja Bapak ini belajar ini, belajarin udah bisa, ini pasti yang lain menunggu. Dikaji lagi pasti yang lain belum bisa, yang lain belum bisa. Ya Allah, kapan selesainya saya mondok? Dulu saya ini, sebelajar sapina, beres sapina. Kau harus ngaji Jurumia, harus ngaji Kailani, harus ngaji Sorop, harus ngaji Yakulu, harus ngaji Imriti, harus ngaji Alfiyah. beres itu harus ngaji Mantek, harus ngaji apa Balago, harus ngaji Maani, udah itu harus ngaji Usul Fiqih, harus ngaji Fiqina. Kapan sih selesainya? kok orang lain sudah bisa falak ini bisa mengukur tingginya gunung dalamnya lautan dengan ilmu falaknya kok kita ini kapan uh kita ini ngejar ilmu falakiahnya. begitu jadi panas kita ini ya kita ini Maka kalau anak kalau, kalau di pesantren ini Ya Allah semakin lama ilmu itu semakin ini Belum kalau seandainya gitu Beres ilmu nahu sorok maani bantek bayan usul fikih Ini menunggu ilmu hadis Ilmu hadis ini harus dengan mustalahat hadisnya Kitabnya banyak menunggu ilmu fikih ilmu fikih banyak kitabnya di ilmu fikih tidak cukup dengan fikihnya harus tahu dengan apanya usul fikihnya jamul jawame dan sebagainya kitabnya wah parah matak ibu bapa mun bisa neangan guru teh nu boga guru nya neangan guru teh nu boga gu ka guru deui bama mas punya guru asa guru saya ustaz anu tanyain gurunya, gurunya dimana mana? Pondoknya di mana? Harus jelas. Jangan sampai sekarang ini, Pak ustadz iya gurunya di mana? Google. Mbah gua. Google. Salat rukun salat berapa? Kore, sabarukun salatnya. Google itunya, syarat zakat Oh, Google Google. Apa wajib zakat Google? Jadi kadang-kadang Google itu pasaran. Memang apa-apa ibu pasaran, artinya pasaran, itu menawarkan umum, ya, kayak kita bikin bikin kader, bikin takut kalau kita lihat dina medsos di google aja, oh pendapat kan beda-beda, ya kan? Beda-beda, -be. beda-beda, di pendapat kok kata bu, buka di sini begini, syarat salat itu ada tujuh belas, kalau buka di sini kok asrat cuma dua belas, ini gimana nih? Mana yang benar kata kita, mana yang apa dua belas, apa tujuh belas? Ini Google dua-duanya, itu kan? Nah makanya ibu hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus punya guru yang punya guru, bukan guru kita punya guru-gurunya dari buku, itu kan? Dari buku, bukunya buku aja di kelab, buku aja tuh buku, buku itu kadang-kadang saya punya ini pak, saya buka buku sunnah wal jamaah, ih di tengah-tengah ayah Wahabi pendapatnya. Bulet, bulet, buletan, buletan, buletan anakku jangan dibaca ini itu kan kalau dibaca harus punya dasar dulu padahal awalnya buku itu menjabarkan tentang ahlus sunnah wal jamaah dan sebagainya ih di tengahnya masuk paham wahabi itu zaman sekarang mata kita harus teliti harus apik api Bayan mu'in saja maaf ya informasi dari kiai Fatul Mu'in saja yang dulu sekarang sudah ada yang baru ternyata yang baru ini banyak yang di setel lagi banyak yang diganti banyak yang diganti yang aslinya ini sudah hampir mata harus dicirian ya Allah hasil menangaduk duk sim kuringnya tata ibu um, ditulisan karena tadi logo ya tahu logo ngalugoh, kalau santri mengalugoh, gue, ditulisan seperti ini, nyembuhnya "Awa Aminul" lan "Harus Iman Sirok KB". Gitu kan? Jadi ditulis lan harus wu, kan? Haru, "Iman Sirok KB" ditulis, tapi kan Kita teh, tah, etate, nu asli, nih baru ganwu gitu, asing tapi isinya asing dada. Tunak, simpel, kumpulkan, bisilangin. Ningat tingkatan ya Allah ladang ya orang tua tu sepuluh tahun lebih dan jarang ngaliwat lewat, donch... <block> tutung lah ayat itu terbikin karena masih tutung gitunya. Ayat di gunuk-gunuk buku kitab yang segala macam tapi tadi amalkan nyeri hatenyeri ngeri ngeri ngeri ngeri. Ya Allah mata kurang minta Allah ya Allah semua kami memanfaatkan ilmu kami ya Allah. Alkal ilmu kami. Ya itu santri Bu, ya santri. Ayah santri salafiyah, makio, bu santri salafiyah mah, kaditu kadia, hayu, nya, ayen unitah ngamalian mayit hayu, agedor setengah dua, hayu, nya, itu salafiyah, mas santri salafiyah mah gitu, segala siap, nupait, nupher, hayu, gitu, santri salafiyah. Artinya, salapiyah teh anu kuno. Artinya, pesantren anu cek urang anu monoton lah. gitunya ya, aya- yayasan-yayasan lain sebagainya, asli santri salapiyah itu masih ada sekarang. banyak masih ada di kampung-kampung itu, di daerah-daerah itu. Ibu Saya rahimakumullah. Jadi yang disebut wa aminu, ibu berimanlah kepada apa yang sudah kami turunkan kata Allah. Ibu harus beriman dan Bapak kepada apa yang telah kami turun. Tak beriman, te, sehingga tadi beriman Teh Hiji. Kudu diobrolkan ku apa? Kulisan yang kedua harus diterima dan diakui dengan hati. Yang ketiga harus bisa diamalkan dengan seluruh angka. Baru itu disebutkan iman ya, iman bukan iman terpercaya wukul bukan harus dengan kenyataan. Oh, yuhu, iman percaya, percaya, salatara Iman, iman percaya, buka duit, saudah koftara. Iman, iman percaya, ya, apa ya? Terhadap Al-Quran ini, tetapi tidak pernah melakukan apa yang sudah diperintahkan Al-Quran. Itu imannya bodoh, bohong, odongan gitu kan. Nah, itu. Kemudian musoddekon, awak perhatikan.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 jadi, yang dimaksud begini, teh musolicon nih. Al-Quran harus, harus iman kamu kepada Al-Quran. Al-Quran ini membenarkan kepada kitab Toreh yang ada di tanganmu. itulah lima makum teh, membenarkan sama isinya dengan Toreh dengan apa dengan jabur sama. Maka kamu harus beriman dan percaya itu kan. Ya Allah ya karim allah. Kenapa cara sampai begitu? Apa harus beriman harus beriman arisarwam atau cerita kudo di kita? I eh, ternyata begini bu. Ada satu riwayat yang diriwayatkan di dalam satu riwayat ada hukia anak kaab bin ashroq kala liah baril yahudi. Pertama ada kaab bin ashroq itu bin ashroq kala liah baril yahudi ahbar te ulama atau pendeta pendeta orang yahudi. Yahudi, yang merindu orang mah ustadz ustadzna lah, itunya anu kaliberna, anu anu hebatna, ulama besarna lah, mende orang mah liah Yahudi. pandetana, mata kuluh nabi Muhammadin, itunya kalu innahu nahu nabiun, jadi apa yang disapa apa apa yang akan diucapkan oleh kalian ketika mendengar Muhammad menjawab Muhammad nabiyun. Muhammad itu na nabi. Ha. Kanakum indi silatun waatiyah tunlaukuntum kairahda kalu kalau seandainya umpamanya, ya, kalau seandainya sifatan-sifatan Muhammad yang lain, bisalah engkau ceritakan. Tak orang ustaz nate masuk dulu, keluar dari forum, masuk dulu. Saya mau lihat taretnya dulu. Mau lihat to? Ternyata di dalam kitab taret itu sudah apa sudah diracik sudah apa sudah ada pembenahan artinya pembenahan itu sudah disalah-salahin contoh seperti ayat Ahmad dibacana jadi Ahmed kalau Ahmad itu pujian yang besar kalau Ahmed itu yang kecil kecil cek santri mah disebut naun gitu teh tasgir ya gitu cek El Munahuma dibaca tas Tasdir seperti Muhammad pujian yang besar Nabi Muhammad yang besar namun dibaca Muhammad jadi yang ke kecil Muhammad itu yang kecil rendah makanya dirobah Muhammad ada tasdir nggak ada tasdirnya itu kan jadi cuman itu sifatan-sifatan baginda Nabi Muhammad itu diganti jadi tidak sama tidak sama. Nah, oleh karena itu Allah menekankan kamu ini benar. Nih Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad itu sama dengan apa yang kami turunkan melalui Nabi Musa dan Nabi Isa yang disebut dengan kitab Taurat sama persis dalamnya. Bahkan di dalam kitab Taurat pun itu ada sifat-sifatan nabi akhir akhir zaman. Kalau langsung enggak karena dia itu merusak egoisnya ya sifatan nabi akhir zaman seperti ini begini begini begini di antara salah satunya ya waktu di uh, di Madinah waktu mau jualan Rasulullah sallallahu ternyata ada seorang seorang yang melapor kepada pendeta ada orang yang jalannya itu di atasnya selalu diikuti dengan awan lapor ini dibaca toretnya oh ternyata ini tanda-tanda Nabi akhir zaman ini memang betul-betul oh kalau itu surpay mana jalan mana tuh itu oh iya ketika berjalan Nabi itu di dinaungin oleh awan putih ya duduk juga dinaungi oleh awan tuh awan putih lihat di toret, oh jelas ini sifatan orang apa nabi akhir zaman langkahnya seperti ini bentuknya seperti ini ketampanan seperti ini oh ini nabi akhir zaman kita langsung musyawarah bunuh sekarang tuh bunuh katanya undang sengaja diundang diunjang kepada ke rumah tapi sudah disiapkan di apa istilahnya di atas ini pelapon ini sudah dibolongin pak sudah dibolongin, dibolongin terus disimpan batu yang besar nanti undang muhammad itu orang itu sina duduk di tempat itu Nanti saya isyarat bahawa ini apa? Ada yang jatuh dari atas. Gudubak, gudubak, jatuh Ternyata ya Allah. Pertolongan Allah ketika Rasulullah ini duduk di situ. Batu yang besar itu akan menggelinding dan menimpah kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini berhenti ya Allah. Sampai di atas kepala berhenti itu batu. Kenapa ini adalah mujijat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Mau dibunuh, tidak bisa dibunuh Itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasalam itu salah satu mujijatnya Innamakum Asli dikit lagi ya walata kunu awwalaka firimbih yang bawa Al-Quran walata kunu awwalaka firimbih wahai orang-orang Bani Israel janganlah kamu sekalian jadi orang yang pertama yang tidak iman kepada Al-Quran kenapa? Karena kalau kalian orang yang pertama yang tidak iman kepada Al-Quran nanti saudara kalian anak-anak kalian akan menutup, apa? akan mengikuti kalian tidak iman Ya, akan mengikuti kalian yang tidak iman nanti kalian kebagian apanya kebagian dosa dosanya yang disebut mansana sunnatan hasanatan palau asru azirul amsaliha barang siapa orang yang memulai kebaikan maka orang itu walaupun orang itu sudah tidak melaksanakan kebaikan itu tapi ada orang yang meneruskan ada orang yang mengikuti maka pahalanya tetap ngocor Bu. Mocor ciga ibu kia ainah ibu teh ibu punten orang penghausan heyu kama nak kemas tidak lari dah daek wetatanga ibu teh ibu punya dua ibu transperan ibu ladang ibu pengajian yang kedua ladang menga, mengajak ibu sudah tidak pengajian tapi yang diajak oleh ibu masih rajin istiqomah ngaji maka insyaallah pahalanya Ngalir ibu juga kebagian pak motak orang ini harus yang pertama kali yang membuat kebaikan. Oh, pengajian ini siapa yang pertama ini apa terus merojong terus diikuti ya yang ngajak-ngajak itu alhamdulillah semuanya kebagi kebagian tapi di dalam kejelekan juga kebagi Kebahagiaan, kalau kalian tidak iman kepada Al-Quran, nanti anak kalian bakal ngikuti tidak iman, istri kalian mengikuti tidak iman, tulus tidak iman, nanti walaupun kalian sudah meninggal, tinggal saudara-saudara kalian yang tidak iman kepada Al-Quran, kalian kamu akan kebagian apanya dosa, dosanya maka wala awalam kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kubur terhadap Al-Qur'an. Al Quran, orang makudu yang pertama ni yang kalusan, ni lah gitanya. Jadi bikin kebaikan di mana-mana, Insya Allah. Walatastaru, berhadian ya. Walatastaru, biayati sama nang kali kalila, Insya Allah ya. Nanti disambat dengan ayat yang ke depan. Karena ini mungkin sedikit harus harus di apa panjangan dikit. Walatastaru dan jangan tuku tidak boleh tuku membeli yah biayati samanan qalilah dengan harta yang sedikit ringkasnya mah tidak boleh meninggalkan keimanan Mengenjar harta dan tah, tahta gitu kan orang banyak-banyak yang mungkin ulang ngajual ayat karena harga anu sautik aring nu gedek mah tenanawan, begitunya, nah, begitunya. Ayat nu ceramah dijual bukan begitu sebetul artinya itu. Bukan seperti itu itu terlalu vulgar itu terlalu vulgar. Jadi orang itu ringkasnya ni samanan khalila ini orang yang meninggalkan Al Quran diganti mengejar apa tahta, gitukan? Lengkap pangkat menggadekan keimanan kepada har harta harta itu sehebat apapun dan sebanyak apapun tetap di mata akhirat di mata Allah. Maren rendah gitu kan, rendah. Rendah kenapa? Karena punya harta, punya pangkat. Kalau tanpa iman, nggak ada apa-apanya. Kalau tanpa ridho Allah, nggak ada apa-apanya. -apa, apa apa-apanya, maka jangankan tukarkan iman kalian, akidah kalian kepada harta dan tahta. Tah. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Pada malam ini, mudah-mudahan ibu bapa semuanya oleh Allah dijaga, oleh Allah disehatkan, diberkahkan hidupnya, dimudahkan rizkinya, disolehkan anak-anaknya, disakinahkan rumah tangganya, dimakmurkan rumah tangganya, dan kita dijauhkan dari berbagai ujian dan malafatika yang di luar kemampuan kita semua. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada malam Rabu yang akan. Datang dengan sehat walafiyah, lahir dan batin. Sekian terima kasih. Rabbana atina nafid dunyah hasanah, wa fil akhiratih hasanatawakina azabanar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang pertama, yang kedua. Bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Anit Anitni Abbas rawayatus sallallahu alaihi wasallam saudah wa liwa'uhu abyad. Saya bisa ya artinya insyaallah ya. Oh, artinya baik. Ah, baik, terima kasih.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 Suci bendera, panji nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. Darilah hadirlah. al Wa wahai para mujahid di tidakkah hati kita sakit? Ketika kalimat Tauhid dikata, kalimat yang agung agungan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini, kalimat